Selamat datang di channel Sehat Alami. Jika merasa bermanfaat, jangan lupa like, komen dan subscribe. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 11 manfaat sawi putih yang jarang diketahui. Sawi putih merupakan salah satu jenis sayuran yang kaya akan nutrisi dan seringkali diabaikan oleh banyak orang. Namun, Tahukah kamu bahwa sawi putih memiliki banyak manfaat yang sangat baik bagi kesehatan tubuh? Yuk, simak penjelasan lengkapnya berikut ini. 1. Menjaga kesehatan mata Sawi putih mengandung vitamin A yang tinggi. Yang penting untuk menjaga kesehatan mata dan mencegah penyakit mata seperti katarak. 2. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh Kandungan vitamin C pada sawi putih dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh menjadi lebih tahan terhadap penyakit. 3. Menjaga kesehatan tulang Sawi putih kaya akan kalsium dan vitamin K yang sangat baik untuk menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. 4. Membantu penurunan berat badan Sawi putih rendah kalori dan kaya serat sehingga sangat baik dikonsumsi bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan. 5. Meningkatkan pencernaan. Serat yang terkandung dalam sawi putih dapat membantu memperbaiki fungsi pencernaan dan mencegah sembelit. 6. Mencegah anemia. Kandungan zat besi pada sawi putih dapat membantu mencegah anemia atau kekurangan darah. 7. Menjaga kesehatan jantung, sawi putih kaya akan kalium dan asam folat, yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan mencegah penyakit kardiovaskular. 8. Menjaga kesehatan kulit, kandungan vitamin C pada sawi putih dapat membantu menjaga kesehatan kulit dan mencegah penuaan dini. 9. Meningkatkan kesehatan mental. Sawi putih mengandung vitamin B kompleks yang penting untuk kesehatan mental, membantu mengurangi stres, dan meningkatkan suasana hati. 10. Menjaga kesehatan rambut. Kandungan vitamin A pada sawi putih dapat membantu menjaga kesehatan rambut dan mencegah kerontokan rambut. 11. Mencegah kanker, sawi putih mengandung senyawa sulforafane yang dapat membantu mencegah pertumbuhan sel-sel kanker dalam tubuh. Itulah 11 manfaat sawi putih yang jarang diketahui. Jangan lupa untuk mengonsumsi sawi putih secara teratur untuk menjaga kesehatan tubuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.